jangan buang sampah sembarangan soalnya di sini udah disediain tempat sampah lengkap jajanan sih sebenarnya ada jajanan jajanan gerobak pinggir sana dan terus di sini nggak ada buat parkiran mobil di sini adanya untuk parkiran motor jadi kalau kita kesini bawa motor sendiri atau enggak ya naik angkutan umum ya naik ya Kenapa sih? Ono mau nyanyi nggak? Nggak Nyanyi dulu yuk Lagi cari apa sih? Batu buat apa? Buat apa? Buat Buat main Ini kasih kapan nih Batunya Kasih kapan Cari batu dia Padahal batu banyak banget di sini awade pilih. Kasih papa. Ayo. Eh, no eh, no no. Ayo kita foto-foto yuk. Mama. mamu mau foto-foto. Di sini banyak banget spot yang bagus buat foto-foto. Buat kita taruh di Instagram, Nak. Ayo. Sudah deh, nguin lawan enggak mau. sayang banget sama batu. Dia mencintai alam. Pohon disayang-sayang, batu disayang-sayang. Batunya dibawa sama dia. mau dibawa pulang, mau diadopsi. Cari apa lagi? Ada butterfly. Ada kupu-kupu? Ah, Itu butterfly di mana ya? Oh itu butterfly. Terbang, butterfly terbang. Tuh, lagi. ya, ada ada ya butterfly. Oh di sini, lihat tuh lihat tuh. Di sini ada lubang pengomposan. Tuh. Oh ada, ada eh, di situ juga banyak. Buat sampah-sampah organik Kayak daun-daun yang rontok itu Kumpulin di sini Buat nanti dijadikan kompos Kayaknya sih gitu Ini namanya Lubang pengomposan Jadi daun-daun kering Disapu, ditaruh di sini Iya, itu, itu daunnya ditaruh di sini Salah di sini nyeker nggak pakai sendal bisa buat rapi biasanya buat bapak-bapak ibu-ibu nyeker jalan di sini bisa buat rapi tapi sakit kayaknya kalau nggak pakai sepatu. di sini juga ada tempat buat sholat jadi kalau misalnya ada yang mau berdoa di sana ada tempat duduk dan. Ini ambil bawa launa capek juga ya, kalau <lacht> dia lari-lari. Ya, capek nggak? Udah capek nggak? Capek katanya mungkin dong. Eh, kita kesana yuk. <lacht> anak kitannya capek anak kitannya capek <laughs> yuk yuk yuk kita jalan akhirnya launa capek juga tuh udah minta gendong Meong-meong kayak anak kucing. Udah capek, mamanya juga udah capek lari-lari ngikutin Launa seharian. Sekarang kita mau pulang. Udah dulu ya. Dada. Besok kapan-kapan kita ke taman lagi. Sampai teman-teman ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Dadah. Dadahnya gimana dadahnya Launa? Dadah Weh.